apa ini ya 11 malam mohon maaf baju saya muslim ini narisan anggot berita putinan berita berita-berita bulan e, hari ini ada kami datang e, perangkat flat flat strip nyari membutuhkan dengan tipe 5050 RTV RGB. RGB ini tipenya yang ini yang IP33 ya IP33 itu tidak bisa kena air jadi kalau kena air konsep nah yang yang nggak konsep itu tipe atasnya itu IP4 IP44 atau 66 bisa tahan air ini satu roll LED strip tipe yang tipe LED nya 505 RGB Jadi satu mata LED ini terdiri dari tiga warna. Ya, satu ini warna RGB, red green blue, merah, hijau, biru. Lain dengan tipe 3528 itu satu warna satu. Nah, ini ada kontrolnya. Kontrolnya ini pakai remote dengan infrared Yang kedua ada kontrolnya pakai WiFi Jadi bisa dikontrol melalui Android atau iOS pakai HP Dan ini kan pakai adaptor yang 5 ampere Sebenarnya ada bawaannya adaptor ini yang sekitar 3 ampere, atau 2 ampere itu bisa cukup Ini saya coba pakai yang 5 amper bisa saya rangkai ini saya mau coba pertama kali yang pakai remote nah, ini ada kabel hand Jangan ada dua jadi bisa disambungkan dengan dua hand. coba saya ambil satu lagi akhirnya kalau terbalik nggak akan nyala di sini ada tandanya ya nggak ada ini nah ini ada tanda ini harus satu berarti ini harusnya ini nah. ini ada empat pin sesuai warna ini yang hitam ini min yang urutannya ini yang hijau ini punya hijau merah dan Kita lagi, dan satunya ini ya, kita colokkan ke adaptor ke power ini DC 12 volt minimal dua ampere ya karena ini led-nya led tipe lima kalau satu ampere kemungkinan nyalanya kurang terang. kita colokkan ke listrik. nah ini nyala warna hijau. dari sini ada remote nya kita arahkan kalau remote kita arahkan dia ya. tariknya power api nyala kita mau warna hijau hijau warna biru biru warna putih putih nah ini bedanya kalau 5050 50, untuk yang warnanya putih tapi kalau yang tipe LED yang 3528 itu warna putihnya gabungan dari tiga LED warna hijau merah biru nyala semua bisa seperti nah, Ini juga ada model nyalanya. kita nih yang misalkan auto, nah, ini aja warnanya berubah-berubah, cerah hutan, lah, kalau kita mau. Cepatkan bisa beli. Ini banyak sekali warnanya mau custom tergantung warna bisa warna kuning, bisa warna lain laut, warna coklat, apa ini orange. Bisa, bisa coba sendiri dengan remotenya Nah kebetulan remote yang kami punya ini remote yang besar jadi banyak pilihannya. Pada umumnya remonya ini kecil sedikit pilihannya. Nah, Oke okay, demikian yang untuk pakai, kontrolnya pakai remote. Sekarang kita coba pakai baby, uh, pakai Android ya, kita makan. Kita sambungkan ke Kebetulan yang B di cuma satu, jadi pakai yang satu website saja. Ini cuma satu. Di sini pun juga ada colokannya, ada, ada keterangannya. RGB, jadi harus boleh terbalik, kalau terbalik nanti nggak akan nyala. Oke, kita coba amal yang itu. Dulu. Oh, ada ya kamu. Wah, mana? Pasti Jin. Nah. Nih, review. Coba like. Let's try. Oke, okay. kita sekarang nyoba pakai Revit ya. Pertama kali kita menolokkan di sini light akan nyala. dan untuk menghubungkan antara HP dengan Wifi ini kontrol Wifi kita harus download aplikasi yang namanya Magic Home nah, ini ya kebetulan nih kami sudah saya download tadi sudah saya setting ini ya Magic Home kita kan nah disini ini sudah sudah saya setting pak ini jadi tinggal kita pencet ini dia akan mati ya nah, akan mati kita pencet lagi akan on kalau kita mau fiturnya kita masuk nah ini kita mau hijau biru merah putih atau mau diputar-putar, ini bisa dan ini bisa dikustomize di sini. Kalau, kalau kita tombol merah, hijau, biru, putih, ungu, ini kecerahannya, triknya bisa dikurangi. Bisa redup, bisa sampai mati. Terangnya, brightness -nya. Ini ada fitur lagi, namanya function di di sini sini juga ada seven color crossfade redwell cing, green blue atau kita bisa customize sendiri kita bisa susun misalkan sini bisa buat sendiri dari warnanya merah hijau biru putih dengan durasi 20 detik dia akan secara perlahan-lahan berubah warna dari merah ke hijau kalau belum kita coba kita matikan dulu nyalakan lagi nah sini berubah merah pelan-pelan jadi hijau tapi hijau jadi biru mungkin kelamaan durasinya ya ini ya dari biru putih atau kita pakai uh, strobo nah, ini strobo ini kalau kita mau kurang cepat strobonya kita bisa edit uh, di sini dicepatkan kedipannya sampai kedip seperti ini bisa eh kembali atau pilih yang jam jadi dia ganti-ganti warnanya langsung nah, dan merah hijau sesuai ini urutannya merah hijau biru putih kuning biru laut ungu ini kita bisa nyusun sendiri warna-warnanya sini Yang fitur yang lainnya, kita bisa pakai musik. Nah, kita pilih musik, coba kita pilih musik. Ada di HP, musiknya apa? Begini, coba jadi dia warnanya sesuai, sesuai putaran musik. Yang kedua, lagi ada fiturnya. Oh, ini bisa bisa pilih musik rock, bisa musik jazz, musik klasik, bisa eh, kita ganti yang eh, yang satunya bisa pakai mic. Mic ini kalau kita ngomong ya, tes satu dua. Satu dua, nah ini dia akan nyala. Kalau enggak ada pergerakan suara, getaran suara, dia enggak akan nyala. Kalau diam, dia akan berhenti. Nah. Akan gelap. Nah, ini mungkin bisa pakai di, di diskotik apa, host musik, apa, atau di kafe-kafe dipasang dengan adanya suara, dia akan nyala sesuai dengan denduman bass apa itu. Nah, ini tes satu dua, satu dua, Dia akan nyala. Oke, eh, saat pikir hanya itu fitur-fiturnya yang saat ini yang saat ini bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi di macet coba bisa coba beli di internet banyak atau bisa di bisa, uh, kami juga bisa. Di sini kami akan nyoba ya. Uh, kebetulan salah satu lagi ini sudah siap pasang ini akan coba saya aplikasikan di ruangan uh, saya. ini ruangan saya ini baru saya uh, baru saya bangun, kita satu bulan belum ada apa-apanya. mau Oke. saya pasang di sini, Oke, ya satu bulan terobos terubu coba Maksudnya, Pelan ya Setelah -setelah Kemudian inilah contoh hasil uh, aplikasi di panel, apa ini, drop apa ini yang terserah kemarin di apa, sharing dropnya belum dipasang, nanti kemarin contoh aja ini yang mungkin dari kawan-kawan yang mau coba atau ini, belakangnya tidak boleh, silahkan coba sendiri Oke okay sangkir demikian, dulu dari kami di Ekspor ya. ini baru aja jatang. servisan drone bukan baru nih, sokan dongsokan, harus banyak, servis. Oke, jumpa lagi yang kedepan mungkin saya atau apa, -apa. Apalagi lah nanti yang saya review ya terima kasih assalamualaikum.